Hai hai hai hai. guys, jumpa lagi seperti biasa ya. Bersama sama saya seperti biasanya lagi di sini. Dan di kali ini kita main di Sweet Bonanza yang biasa ya guys ya. Di sini aku bawa modal 100.000 dan di sini aku bakalan spin manja dulu sebanyak tiga kali di bettingan 300 perak nih ya guys ya. Di awal-awal 300 perak spin manja dulu. Uh, pecahannya lumayan ya. Udah ada skater juga dua biji di sini pecahannya lebih dari tiga kali malah dapat skater 3 ya. Oke, okay, ngegantung ya satu kali nanggung banget ya. Satu kali candy lagi tuh dapat ya. Nah, di sini aku coba update-nya ya ke 3000 double kita aktifkan. Di sini kita gaskan main di 50 putaran di mode quick ya. Quick spin 50 putaran di bettingan 3000. Cocok pas lah ya di dengan saldo kita yang 100.000 doang dan kena kenalalan modal kita ya. Oke, okay, scatter tiganya udah dua kali kita ketemu di sini. Tapi belum mau jadiin Free spin, Masih digantung sebiji lagi Kagak mau nongol <coughs> Oke jeli birunya Connect lagi di sini <coughs> Yuk bisa yuk Tambahin free spin-nya yuk Dikasih buah-buahan yang Mateng Jangan buah-buahan yang Gosong ya kan? Atau yang busuk ya <coughs> Dan 100 ribu Kita bakal jadi berapa nih Semoga kita Oke okay, skater 3 Satu lagi sabi sadak nian Oke okay. Lollipop satu lagi Turun dong Ya ampun Lollipop bangke masih berapa kali kita ga Oh ini lagi nah lo pecah otomatis skater udah ketebak baca ya lollipop nah, satu lagi satu lagi satu lagi B6 anjir enggak mau Cok Oke okay, kita dapat lima skater ya uh, tetap sama cuman modelnya lima skater Semoga jadi sini bagus Oke okay, kali kalian langsung konek kali 12-18 kali 600 perak di awal-awal nggak -awal, apa-apa 49.000 <tuh> yuk bisa yuk tambahin lagi nah kita ditambahin free-spin ngedambah lagi Nambahin lagi 5 putaran lagi di sini guys ya Yang yuk bisa yuk Oke okay. Aduh pisang anggur nggak mau pecah coy Ya lah masih banyak keputarannya yuk Nah semanggis, Anggur Nah pisang udah kali 14 lumayan Semongki juga connect bagus 5.800 kali 14 ya lumayan 82.000 dah dapetnya nice di sini ya Oke okay guys ya, di sini yang baru hadir selamat datang. Thank you banget udah ngeluangin waktu mampir ke channel kita. Jangan lupa dibantu like, komen, share ya guys ya. Nah, yang belum subscribe ya di-subscribe dulu, nyalakan juga notifikasi lonceng ya guys ya, biar kagak ketinggalan notifikasi uh, update terbaru di channel kita ini guys ya. Oke, okay, lumayan kali 10 80 ribu lagi di sini dapat next lagi. Nah, cakep. <coughs> di sini di total total dapat next 2 kali di sini ribu Oke, okay, aman. Saldo kita di awal pun masih aman. 105 malah lebih. Uh, kali 10 kali 15 Kenapa enggak mau dikonekin, coy? Nah, semau pisang apel mana perkaliannya? Bang, itu jadi hijau dapat cacok Kayak cepek, kali 50 kali kocok, kali bangke tambah lagi dong perkaliannya. Astaga, tapi lumayan ya. Tiga ribu dikali 14 Nah, empat ribu sempaksional juga kita akhirnya di sini sisa putaran tiga spin lagi moga aja bisa nambahin lagi di sini nice jeli birunya konek hmm, pisang anggur manggis juga boleh oke okay, semongko udah kali 15 tambah lagi mampus Connect lagi jeli ijo nah gitu dong oke okay. 10, lima sepuluh lima tiga puluh kali tiga belas ribu nah empat ribu lagi guys ya? kita dapat lagi di sini sempaksional lagi Oke, kita dikasih JP nih guys ya. Gratisan di bet 3000 kita dapatnya lumayan gede banget nih, coy ya. Sensasional dua kali dan totalnya itu 1 juta. 1 juta, cok Bet 3000 kita dapat ya. Oke, mantap banget di sini. Di sini masih ada 37 putaran lagi. Ya udah kita terusin aja, guys ya. Moga aja di ini kita dapat lagi yang namanya free spin gratisan lagi, guys ya. moga moga aja di sini kita doa cuan ya, guys ya modal 100.000 kita dapat free spin di 3000 di quick Spin 50 Lita dikasih satu juta rupiah profitnya coy udah langsung 10 kali lipat dari modal kita ini. <coughs> cakep sih WD ah kita WD sejuta nih guys ya cuman di sini kita lanjutin dulu ya kita habisin dulu kita kelarin dulu nih putarannya sisa 20 putaran guys ya dan seperti biasa juga di sini aku selalu ingatin kalian ya bahwasannya di sini cuma sekedar hiburan semata <coughs> Jangan diikutin sepenuhnya guys ya Kalau ingin bermain cukup pakai dana kenakalan Depositnya Jangan sampai pakai dana kebutuhan untuk sehari-hari guys ya Bahaya cok Jangan cok ya Karena cuma sekedar ribuan semata Jadi ya pakai dana kenakalan aja guys ya Sumpah uh, uh, rungkat itu nggak pala pusing banget ya Jadi nggak keganggu urusan dapur Urusan dapur mah aman ya guys ya Dana kenakalan mah bebas Mau kalah mau gak guys ya Kalau JP syukur Kalau rungkat nggak masalah guys ya Oke di sini tinggal 8 putaran lagi ya 8 putaran lagi di quick spin. 6 putaran lagi ya guys ya. Oke. Okay, candy biru skater 2, kagak mau ditambahin. Candy dua mulu Oke, okay, pisang. Apel boleh sih turun. Nice. Anggur atau jeli biru? Anggur dulu. Jeli biru kena, jeli hijau kurang 2. itu oh, kurang 1 coy. Oke, okay, pisang ada skater 2. Kagak mau ditambahin lagi dong free spin. Oke, okay, last spin ya. Oke, okay, kelar di sini di 50 quick spin. Nah, di sini aku ya. Karena udah cuan, modal tinggal segini, ya udahlah di sini aku turunkan bet jadi 400 spare guys. Kita main santai di sini kita kasih di quick spin 50 guys ya. Quick spin 50 kita kasih di sini ya. <coughs> kita kasih 50 quick spin di sini, moga aja kita dapet. Oke. Okay. Ingat guys ya, polanya itu di awal-awal kita pakai spin manual ya, sebanyak tiga kali habis itu kita tarik 50 quick spin atau 50 turbo spin. Habis itu kita kasih di 50 quick spin lagi ya. terakhir ya kalau udah profit ya. <coughs> di bettingan kecil aja. Kalau udah profit gede kita main santai aja di bet kecil, putar-putar manja satu lagi sering si nggak mau turun, nanggung-nanggung banget ya guys ya. Okay, Oke, semoga Hmm, scatter riga lagi, kagak mau dong. 4 gitu langsung kayak pakai jadi okay, jeli umumnya pecah pisang anggur jeli biru boleh gak gak mau lollipop dua lollipop dua lollipop 3 nya sering coy ya keluar cuman gak mau lagi nambahin jadi biar digenapin ke empat uh, lollipop berjajar frispin ya tapi ya terlepas dari itu ya nggak masalah coy ya kita udah profit di sini ya udah profit sih udah mantep banget udah bisa bed juga kita kelarin dulu putaran ini. Dapat gak dapat ya, gak masalah yang penting kita WD guys ya, karena menang sebenarnya sebenar menang itu kita ketika kita WD guys ya, percuma JP kalau kita gak WD cok, <laughs> oke pisang, oke jeli biru, Lopenya pecah, skater turun satu, itu kalau pecah, semangka itu bakalan turun tadi guys ya, skater lagi tapi gak mau pecah ya, gak apa-apa, 19 putaran lagi ya, 19 putaran lagi, di sini pecahannya lumayan bagus sih. Kayak yang gede-gedenya connect semua ya. Kayak anggur, jadi ijo, jeli biru, jeli ungu, sering banget pecah di luar ya. Kalau di dalam beh, susah. <laughs> 15 putaran lagi, guys ya. 15 putaran lagi. <coughs> 15 putaran lagi. Oke okay lah, 10 putaran lagi. Kayaknya nggak bakal mau nambah lagi free spin di sini ya. Udah nggak apa-apa. Di sini aku berterima kasih untuk kalian semua bosku yang udah selalu nge-support channel kita ini dengan ngebantu like, comment, share commenternya. Makasih banyak guys ya. Udah selalu senantiasa hadir di konten-konten kita ini guys ya. Nah, di sini kalau tinggal berapa putaran lagi ya? Tinggal berapa putaran lagi? bisa masih pecah, semoga jelas banget. lah ya. 6 nah, putaran lagi ya. Ya udah guys ya, di sini aku cabut dulu. Makasih banyak pokoknya. Intinya thank you banget. Kita bakalan jumpa lagi di next video dengan trik pola terbaru, bocoran bermain di Squid Bonanza guys ya. Seperti biasa di sini bakalan langsung aja aku WD. Seperti biasa juga di sini, salam sensasional dan bye-bye. Thank you guys ya.